Gunakan headset kalian untuk mendapatkan suara yang lebih jelas. dari kaya dan oh dari tadi gue terus Eko kali-kali nah Eko pula oke Bapak ya Oke, okay. Ayo sebagai apa Bapak Ayo ini sebagai apa? Ya, tidak sebagai apa apa. Hmm. Ini bapak Ezra nih kalau senyempit tidak terlalu manis, cuman kalau depan kamera manis nih. <laughs> halo guys, halo guys, dadah dulu guys. Tes di Paruman, oke ngatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang. Terima kasih rekan-rekan dari paya barat, barat Timur, dan dari di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, beras dengan uh, yang cewek, yang cewek, Siapa lagi, uh, dapat di sini, cewek sini, di sini, di sini, di sini, di sini, Masuk sini, di Kehadirin malam menutup perayaan di tempat atau laki-laki di tempat kalangan tempatnya malam sabtu ya? dan -sabtu. Ah, akan nikah ya? oh akan nikah hari Jumat plus malam minggu atau acara wedding dilibur oleh weekend Natal sekaligus hari minggu acara resepsinya. Nah, itu baik. Langsung baik, kita mulai acaranya ya. Berhubung malas, tapi kita mulai Ngerti dong, ngerti, ngerti. cowok, ngerti Berarti masih cerah. Tadi dipakai data aneh, Nah, eh. tadi yang ya, cewek masih mencair. Yang ya, cewek masih mencair. Ya, ya. Bagaimana? Ada musim saja. Ya. Musim yang berbudi. Musim yang berbabi. Oh, okay. Nah, nah, itu Duko cuma bermain-main-main. Tidak serius. Selalu yang dapat tadi. Kemeja dan alam itu dokter hadiah. Ya, langsung yeah. ya. saja sudah Sudah <guluh> sudah hukum oh, pertanyaan? pertanyaan itu acara yang penting assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cermano yang dari AKN ngerti? Insyaallah kira-kira nanti ya nah. intinya di sini permainannya di dalam ini uh, ada hukuman ya hukuman di sini apabila dapat jadi uh, di situ tadi ada beras, beras itu uh, dikasih ke cewek ke cowok cowok cewek apabila musimnya mati jadi itu hukumannya ah. Uh. Jangan takut, jangan ragu. Ini cuman permainan baik, ya. Nah. Itu ibaratnya hiburan lah, lah. untuk mengisi waktu pengantin ngabang ikutku. kau tuh, pakai bahasa Indonesia, hmm? bahasa Indonesia. Oh. Bahasa Aku Indonesia. Tuh. Gue itu anak hmm. lo, gue lo, catherine. Gue ini. <laughs> Aku Bisa hmm. juga bahasa Indonesia saya. Iya. Iya, jelas. Yang mungkin nggak uh, ngerti ya. Nah, ya, mudah-mudahan acara malam ini lancar ya, uh, tambah kendala, selesai sampai akhir. ini lanjut mana? Uh, untuk musimnya, berat uh, berat datanya dong. Uh, kamu kalah, dia kalah. Ya, jangan dia kalah, kamu tak kalah. Uh, Aman pacak nih, iku -iku sampai ke cucu-cucu kamu. Oh. Betul, ya, ah. Uh? Nah itulah gitu ya, Timur, Barat, Tergembang, Aduh, Terpedak, Aduh, ya. Aduh Inilah, Aduh Perkenalkan dulu ya, mungkin belum tahu dengan aku uh, Perkenalkan, nama saya Johan Ika, dari Pairaman Barat Usia saya 22 tahun Nah, ya Status Lazak Iya Itu ada? Bapak, Bapak Hah? Anu merewek laku Iya, kagian buat instan goyang, gitu ya hmm iya eh, ideku jualan dikang iya iya bolo ya hahaha aduh maaf ya budang di luar ya silahkan masuk ke sini semuanya iya okay. yeah. jangan tercikir-cikir saja nah, jimak permainan ini ya, kan nah, mungkin juga kakek di sana kan? bisa misalnya di Palembang gimana nak, nak betul kegiatan ini di silang iya iya eh, itu ya di bagi ini jauh kamera menikon ya, aku akan aku bilang agak tinggalkan kau aku nih iya aku ada kelasku bilang di pikir